Saudara-saudara Ini mancing malam Poin lagi Kita mau cek Poin apa Ini saudara-saudara Gede -saudara. ora Gede ora Dan di kalau oh, lu lah ini nggak gongitan nih kalau mau, gede mau lu harus tawap banget ya tawap ya eh, ini mati loh ini mati loh, ini nah ini dapat ikan lura. lele hehh masang apa, masang cacing? Awroh. Mas sih Sik. Kenekukah ya lele-lele kali ya? Banyak, Berarti nek gelombang magrib malah Kudunya channel ceni Nih yo jembar ning ngaku iwake. Ya. Wis. Aduh yung Kita jadikan satu Sama yang tadi sandalku Sandal dewe ya Lah orang ngerti Lah orang ngerti Aduh kepatel ya boy, kita nah naik gak monstere naik dua, Cicari... Cicari ini, ini rop ini, iya ah Nungga aku, aku di demok, demoknya mati no. oh, oh, mas masih demok si murid ini lawe muka lele lokal